Bu, saya bu dipukul sama si ini bu, e, itu apa dikasih Baik. makanan ini bu kata saya Terus gurunya? Ibunya cuman, nah itu mau bercanda kali katanya hmm. Ini saya liatin mie -nya. coba ibu cium, ibunya cium bener ibu cium Terus? enggak lah nih mah, ini mah makanan saya <tik> <tik> <tik> <tik> ya, Ibunya suka tai gitu, sama ini suka tai sama <tik> Di situ Aduh. sampai di situ, titik situ. Hmm. Bang, saya gak mau ngadu. Oh yeah, orang iya, yeah. mm -hmm. jadi itu udah pernah mengadu. Malah diremehkan. Diremehkan, ke betul -betul sekolah gak penting karena minimnya perlindungan dari uh -huh. guru. guru. Karena guru-guru tuh banyak memandang mana yang pinter, itu yang disayang. Kebanyakan menurut nah, itu Benar ini benar, ya kan benar. Orang bodoh nah, Ngadu itu diremain, Diremein pak. Benar, bang. Coba bang. yang ngadu anak pinter Bu, bu Saya ditiup sama Ebel oh, Mana Ebel oh, <laughs> Kasih dia makan tayi <laughs> <juga. laughs> Ini tayi ibu juga nih Kalau <laughs> oh, itu <laughs> Bukan ditiup doang <laughs> ya